Basku? kita lempar lagi, Bos Q. Truk, Bos Q. lumayan lah. Dari ada, Basku. Basku. Mantap. Lanjut lagi bosku, lebih bersihkan kecilnya, kita lempar, cepat ternyata nih, spotnya mantap bosku, oke, cadas panggaran bosku, mantap. besku baby baby besku dari mujair mula ini proku kita rilis lagi ya burung ini kecil lempar uh, yangku belum yangku proku yaudah oh guys panas di itu ikan yang berapa kemana ini aduh airnya mau bagus sih kondisinya nih mungkin karena panas ya ikannya gak pada mau makan guys gimana nih guys sampai jumpa di sini dulu, bosku. Karena cuacanya panas, dan ikan belum pada pernah makan ya. Akhirnya kita pulang aja, dah. Oke Beskyo. Tukung terus, channel memang Jangan lupa ya, like, comment, subscribe. Terima kasih yang sudah bergabung, dan yang belum gabung silahkan tekan tombol subscribenya, ya, biar saya lebih semangat lagi. Bikin konten-kontennya. Terima kasih, bosku.